Kemendes Gandeng KPK untuk menangani pengaduan dan pencegahan korupsi di desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat terobosan untuk melakukan pencegahan korupsi dan penanganan pengaduan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Salah satu terobosan Kemendes dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sistem informasi publik dan penanganan pengaduan masyarakat terpadu atau si pemandu Desa yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat diintegrasikan dengan aplikasi jaringan pencegahan atau jaga korupsi yang digawangi oleh KPK. Kepala Biro Humas Erlin mengungkapkan proses integrasi dimulai pada 31 Januari 2023 dari diskusi yang dilakukan antara Sekjen Kemendes Topik Majid dengan Deputi Pencegahan KPK Pahala nanggolan secara daring. Integrasi si pemandu desa dan jaga desa salah satunya agar terjadi pemaksimalan penyaluran dana desa yang telah dimulai dari tahun 2015 untuk 74.961 desa kata Erlin dalam monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat dan PPID di kawasan Cawang, Jakarta. Sekjen Kemendes topik majid sangat menyambut baik proses integrasi kanal pengaduan yang dikelola Kemendes dan KPK agar lebih banyak kalangan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan sekaligus menerima secara cepat hal yang diadukan. Mari kita awasi dana desa, jangan sampai dikorupsi oleh oknum-oknum yang ada di desa. Terima kasih.